karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya Termasuk tentang tulisan katuranggan perkutut yang penuh akan pesan untuk kehidupan bagi manusia khususnya masyarakat Jawa kuno Perkutut Jawa, Geopelia striata Adalah spesies burung dalam suku Kolombidae dari genus Geopelia Tulisan katuranggan burung perkutut yang penuh akan pesan kehidupan Dengan mempelajari ilmu katuranggan perkutut berarti kita telah dihantarkan kepada pemahaman kitab garing dan kitab les Kitab garing ini adalah kitab les yang berhasil dikeringkan Ingat bahwa kitab les adalah semua realitas yang ada di semesta alam Katuranggan adalah suatu bentuk ilmu titen untuk menentukan watak atau karakter suatu makhluk akan ciri mati yang dimilikinya dari tutur tular yang kami ketahui katuranggan merupakan gabungan dua kata yaitu katur dan angga katur itu berarti ilmu dan angga itu berarti badan dalam ilmu katuranggan itu terdapat tuah angsar dan yoni tuah itu petuah yang artinya nasihat yang baik angsar itu artinya pembantu menyongkong dan menolong untuk dapat mengubah sesuatu Yoni adalah kata yang punya arti tempat atau wadah yang artinya kirimat dari burung perkutut tersebut Jadi burung perkutut yang baik adalah burung perkutut yang memiliki nasihat yang baik untuk pemilik burung perkutut Ilmu katuranggan bukan perkara tentang makhluk gaib seperti kodam, jin dan sebagainya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 Dan keluhuran yang paling luhur, dan itu menunjukkan bahwa pemilik ilmu adalah orang yang paling luhur. Normalnya, pada setiap hal yang besar itu juga berproses yang besar. Sedangkan ilmu yang bermanfaat itu bisa menjadikan pemiliknya hidup abadi, meskipun ia telah wafat. Di antara jalan yang bisa ditempuh untuk memperoleh keberkahan, ilmu adalah dengan jalan tirakat. Karena kemegahan dan keindahan dunia hanya bersifat sementara, maka jangan mengejar hal itu. Karena dunia akan datang sendiri tanpa dikejar, ibarat seseorang menanam padi, maka rumputnya pasti akan ikut. Dalam budaya Jawa, ada orang yang dikenal berwatak tombak cucukan Karena berlidah sangat tajam bagaikan mata tombak Misalnya, suka ribut dan bertengkar dengan sesama Termasuk dengan sana saudara, tetangga, dan bahkan dengan keluarga sendiri Orang berwatak tombak cucukan sering pula dilukisan memiliki hati berbulu sangat kental. Lidah berpisah ganas dan bibir berduri rancing karena sering menyakiti perasaan orang lain dengan mengucapkan penuh kebencian, suka mencaci maki, menghina, mengadu domba, menyebarkan bab bohong, atau memfitnah. Tombak sendiri merupakan senjata yang banyak ditemukan di seluruh peradaban dunia Terutama karena kemudahan pembuatannya dan biaya pembuatannya yang murah Tombak adalah senjata untuk berburu dan berperang Bagiannya terdiri dari tongkat sebagai pegangan dan mata atau kepala tombak yang tajam dan kadang diperkeras dengan bahan lain Dalam jalan kehidupan berbagai masalah sering seringkat tangsilir berganti Alhasil, hidup jadi terasa lebih sulit Untuk bisa bertahan dan menjelanjutkan hidup, seseorang harus mempunyai motivasi Ada banyak cara untuk membangkitkan motivasi dalam diri Salah satu caranya bisa dengan membaca dan memahami tuah keturangan perkutut burung berkutut katurangan tumbak tujuan adalah mencapai pendekatan diri kepada Tuhan baik berupa perilaku, hati dan pikiran angsar burung Perkutut katurangan tumbak tujuan ini adalah diharapkan bisa meningkatkan gerakan suatu upaya spiritual seseorang dalam bentuk keprihatinan jiwa dan badan untuk mencapai sesuatu dalam jalan mendekatkan diri kepada Tuhan baik berupa perilaku, hati, dan pikiran dari pengertian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa tirakat adalah suatu proses yang berupa meninggalkan ketikmatan atau kemudahan dalam pola hidup melalui luhuran atau menaikkan derajat pada dasarnya teriakat bukanlah hal baru dalam kehidupan karena berdasarkan pada keyakinan pada setiap mimpi yang besar akan ada proses panjang yang melelahkan Gerakan itu ada yang terpaksa dan ada yang dipaksakan Kendati demikian akibat dari gerakan itu akan sama jika dilakukan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh Karena memang hidup adalah pilihan jadi, manusia juga dibebaskan untuk menentukan hidup yang akan dijalani dan jalan hidup bagaimana yang akan ditempuh. Yani yang dimiliki yaitu pada paruhnya yang langsung terlihat berbeda dengan paruh perkutut pada umumnya, yaitu bentuknya panjang, meruncing, layaknya tombak, ada paruh yang atas memanjang ke bawah. Ada paruh atas dan bawah memanjang dan ada paruh atas panjang melengkung. Kesimpulannya, burung perkutut kenturangan tombak tujuan memiliki manfaat laku jeragat. Manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan jeragat di antaranya adalah mendapatkan ketenangan dalam hidup ini memohon pada Tuhan untuk diberikan kemudahan dalam melakukan tujuan tertentu dan mencapai tingkatan hidup yang lebih baik ngan ditangani roh diennggu inggullan joshiro ulur-ulur temmbe siro bakal disalhakilan disesali Yen ip mung isine isih nuruti nafsu yang jenengi mulio, mesti saya angel ketemu Sabar iku ingaran musikani laku Yang kpwis ginaris nyoto Ojo nganti ono ati sing rumong soseng soro Narimo pacupo Ada banyak sekali tuah katurangan burung perkutut yang menjadikannya spesial Melalui tuah katurangan burung perkutut bisa memberi sebuah motivasi dan inspirasi dalam perjuangan hidup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 itu dikatakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu sakung dumadi kali ing redho nir ing samikala